Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di youtube channel Fahru Dan masih di konten yang sama Kali ini kita akan review Tentang ada istiadat Khususnya yang ada di Desa Lulun salah satunya tentang proses menginjak batu yang ada di rumah adat desa Darul. penasaran seperti apa videonya? simak video berikut ini nah ini dia guys calon pengantin wanitanya dan kali ini ia telah didandani menggunakan busana khas alatan imbar mulai dari Ujung kepala sampai pada ujung kaki yang tertanam di kepala si calon pengantin wanitanya itu dinamakan Somalai. Katakanlah dalam bahasa di sini, dan Somalai yang tertanam di kepala si calon pengantin wanita ini terbuat dari burung, dan yang ada di dahinya dinamakan Mase. Selain itu, guys, ada juga anting dan kalung yang digunakan dan kemudian busana tenun ikat khas Alapan Nimbar dengan corak yang sangat menarik. Sesuai tatanan adat yang ada di Desa Lorolun, bagi pria atau wanita yang berasal dari luar Desa Lorolun yang menikah di dalam Desa Lorolun dan ingin menetap di dalam desa ini, maka wajib untuk menginjakan kaki di batu yang ada di rumah adat desa lorudun ini dia guys suatu tradisi yang dari turun temurun sampai dengan saat ini masih dipertahankan dan kini ibu-ibu ini dengan sangat semangat bergembira ria berdendang bersama untuk mengantarkan calon pengantin wanita dari ujung kampung Lurulun menuju ke rumah adat. Selain itu, ada dua ibu yang ditugaskan untuk mendampingi si calon pengantin wanita ini. Dan ibu-ibu ini juga menggunakan busana khas Alatan Limbar. dan tugas mereka untuk menuntun si calon pengantin wanita ini agar dalam proses perjalanan dari ujung kampung menuju ke rumah adat tidak tersambung batu dan menurut adat desa lorulum ibu-ibu yang mendampingi si calon pengantin wanita ini harus memiliki keturunan dan keturunan mereka katakanlah anak-anak mereka belum ada yang meninggal jadi gak sembarang orang ditunjuk untuk mendampingi si calon pengantin wanita ini untuk dibawa ke rumah adat oke okay guys kali ini saya telah berada di dalam rumah adat di desa lorulun bersama dengan Ibu-ibu ini kami berdendang bersama-sama sambil menunggu proses upacara adat dimulai Ini dia guys, kini saatnya proses adat dilaksanakan Dan sebelum proses adat dimulai, si calon pengantin pria dan wanita bersama keluarganya wajib untuk memberikan minuman sopi atau arak dan juga ikan asin dan sumbat berupa uang tunai dalam amplop untuk diserahkan ke pihak orang tua-tua yang ada dalam permadat ini lalu kemudian ikan itu dipotong secukupnya dan minuman sopi atau arak yang ada di dalam botol Aqua ini disaling secukupnya juga ke dalam wadah atau tempat pengganti gelas yang terbuat dari tempurung, dan kemudian proses doa adat dilakukan. Jadi, sebelum mengerjakan kaki di batu tumpuan yang ada dalam rumah adat ini, wajib untuk dilakukan doa adat. Kira-kiranya leluhur dapat merestui si calon pengantin pria atau wanita agar saat proses menginjak batu tumpuan yang ada dalam rumah adat ini tidak ada halangan atau hambatan yang merintangi proses injak batu ini. Dan kini proses doa adat masih berlangsung. dan doa adat ini dipimpin oleh orang tua yang memiliki batu yang ada di dalam rumah adat desa Lorulun ini oke okay guys, kini doa adat telah selesai dilaksanakan dan si calon pengantin wanita dipersilahkan untuk keluar agar secepatnya menginjakkan kaki pada batu tumpuan yang telah disiapkan kini proses injak batu akan segera dimulai namun sebelumnya akan dilakukan doa juga untuk mengawali proses injak batu ini jadi guys proses injak batu ini dengan tujuan untuk siapa saja baik pria atau wanita yang menikah di dalam kampung ini dan ingin menetap di sini harus dilakukan proses injak batu agar mereka terhindar dari segala sakit atau penyakit yang ada di dalam desa seluruh ini dan secara adat Begitulah sudah menginjakan kaki pada batu tumpuan yang ada di desa lorulun ini maka secara resmi si pria atau si wanita yang telah menginjakan kaki pada batu tumpuan ini telah dianggap sebagai warga masyarakat desa lorulun itu dia guys tujuan untuk injak batu di romadat desa lorulun ini Apabila orang dari luar desa seluruh yang menetap di desa ini sengaja atau tidak ingin untuk menginjakkan kaki di batu tumpuan ini maka percaya nggak percaya suatu saat mereka akan mengalami sakit atau penyakit yang menimpa diri mereka Nah itu dia sedikit cerita dan kini proses injak batu telah dilaksanakan air yang disiram di kaki si calon pengantin wanita itu merupakan minuman sopi atau arak yang telah didoakan kepada leluhur dan disiram di kaki si calon pengantin wanita dan kini proses injak batunya telah selesai dan si pengantin wanita dipersilakan untuk masuk kembali ke dalam rumah adat dan kemudian proses makan sirip pinang dan juga minum minuman arak atau sopi dilaksanakan. Jadi diwajibkan untuk pria atau wanita yang ada di dalam rumah adat ini untuk meminum minuman sopi yang telah disediakan di dalam rumah adat ini, tanpa terkecuali. Selain itu juga mereka dengan senang hati gembira karena proses injak batu telah selesai dan ini merupakan suatu ungkapan kegembiraan suatu ungkapan syukur karena proses injak batu telah berjalan dengan baik dan lancar dari tahap awal hingga proses akhir semuanya berjalan dengan baik dan setelah selesai berdendang ria minum minuman arak atau sopi dan juga makan sirip pinang keluarga si calon pengantin pria dan wanita boleh dipersilakan untuk kembali ke rumah